Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, halo para sahabat, leslar dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar positif dan kabar bahagia pasti seputar Lesti, Kejora dan Rizky Bilang.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 Baiklah para sahabat, selarimana pun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini. Pengimin akan memberikan informasi terbaru dan kabar bahagia seputar idola kesayangan kita. Dan alhamdulillah para sahabat ya pagi hari ini kita disuguhkan kabar kabar bahagia karena tepatnya hari ini tanggal 24. Hari kebahagiaan kita semua, Masya Allah banget ya. Selamat happy month seri untuk Leslar dan seluruh pecinta Leslar dimanapun Anda berada. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Dan mudah-mudahan juga idola kesayangan kita rumah tangganya langgeng dan bahagia. Amin. Dan keunggang pertama persahabat yang kita lihat nih momen spesial di mana pertemuan pertama kali Bunda Lesti dan seorang Rizky Bilar Yang tentu mengutarakan hatinya pastinya persahabat ya Dengan gombalan-gombalannya Masya Allah di acara One Man Show. Kita tentunya betapa bahagianya Dipersatukanlah nama Leslar di acara One Man Show oleh Papa Bilar Mudah-mudahan nama Leslar selalu membooming, selalu trending dan semoga kekompakan Reinvest juga selalu solid untuk mendukung yang terbaik Apapun itu, untuk Bunda Lesti dan Bapak Rizky Bilar Dan tetap percabar sahabat, ya, untuk tanggal 24 hari ini, atau bulan ini, itu monstery ke-19 Perhatikan nih, diunggahkan akun seberuntungan sekolah selar Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, gak berasa ya Udah melewati tanggal 24 yang ke-19 kali Dan doa gua masih sama untuk mereka Semoga Allah jaga dan lindungi rumah tangga mereka Allah limpahkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemakmuran untuk mereka Serta engkau kuatkan rasa cinta Dan kasih sayang di antara keduanya Bismillah, jodoh sampai jananya Allah Amin Wah, Masya Allah banget ya Kita aminkan yuk Doa-doa baik yang diberikan oleh para sahabat Leslar, kita tentunya merasa bahagia banget ya, Alhamdulillah. Sampai saat ini, kekompakan tetap terjaga dengan baik dari fans sejati Leslar. Inilah yang tentunya membuat kita bangga dan yang membuat kita selalu bahagia. Berikutnya, para sahabat, kita juga mendapatkan info penting ya dari Leslar Entertainment. Di laman akun Instagram, Leslar Entertainment ini menginfokan persahabat perhatikan di sebuah kalimat. Leslar Metaverse, penipuan keluarga Leslar. Bantu kami menyebarkan konten ini. Banyak penipuan mengatasnamakan Leslar, Metaverse dalam bentuk bahkan kripto palsu, telegram palsu, dan Instagram palsu. Dengan ini pihak Leslar menyatakan, semua itu bukan bagian dari Leslar Metaverse karena sampai saat ini kami belum launching project apapun. Jangan tertipu. Masuk ke grup dan Telegram asli untuk info paling update. Link di bio. Tuh, ya. Disimak, dipahami, jangan tertipu. Di perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan. Hati-hati penipuan, cek link bio Leslar Metaverse untuk mengetahui akun asli Leslar Metaverse, Telegram, Website, juga informasi lainnya. Jangan sampai kita tertipu persahabat ya, karena akun Leslar Metaverse itu ada di bio Leslar Entertainment. Dan kita lihat juga persahabat yang selain Leslar Entertainment, Papa Binlar juga menginfokan info yang sama. Follow ya guys untuk update informasi terkait Leslar Metaverse itu yang diinfokan oleh Bapak Pilar. Dan selain Bapak Pilar juga Bunda Leslie pun ikut menginfokan, menghimbau sahabatnya untuk kita semua warga Konoha. Jangan sampai ketipu nih untuk kita semua di akun Leslar Metaverse karena yang asli ada di bio Leslar Entertainment. Yuk sama-sama kita dukung yang terbaik. Apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Bapak Bilal Karena ini ada kejutan dan akan ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya Untuk berikutnya juga bersahabat Bangguin akan menginfokan kembali Bahwa hari ini bersahabat ya Adalah tentunya hari yang luar biasa juga dari tim Leslar Karena akan mengadakan turnamen sepak bola nih Bersama Toba Boy, Bril League Season 3 yang akan diadakan hari Kamis tepatnya hari ini tanggal 24 2022 persahabat ya, pastinya mainnya malam hari kita doakan saja mudah-mudahan Papa Bilar bisa menang bersama timnya dan semoga saja acaranya berjalan dengan lancar amin, dan berikutnya info kita dapatkan juga jangan lupa untuk sore nanti untuk menyaksikan acara Bunda Lesti dalam acara Poles Kepoin Lesti di aplikasi video.com eksklusif kita tayang setiap hari Senin dan Kamis, tayang jam 5 sore. Kita dukung penuh untuk acara-acara dari idola kesayangan kita. Dan kita masih menunggu kejutan lain, kabar baik dan kabar bahagia terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune. Dan pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi. Di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.